cowok gamers, enak gak tetep harus sabar dan jangan nyampekan karena gini jangan berekspektasi kalau cowok game itu pasti bahagia dan senang dia ya, emang benar dia itu meantime lakuin romisnya tapi itu belum untuk menang terus ada kalahnya, dia selesai game dan aja ngalah dia cat kamu, kamu hampuk ibaratnya dia udah kayak big mood terus harus ngadepin kamu yang big hmm, hati-hati nanti dia cari kenyamanan yang lain aplikasi aja dia, tanyain kamu Ikat makam bikin sama seperti lengket bisa kamu.